Beberapa terakhir ini banyak sekali kabar yang memberitahukan kalau ada beberapa pemain sinetron yang sedang hits di kalangan remaja yaitu anak jalanan yang ternyata tidak menyukai salah satu pemeran utama dalam sinetron tersebut. Kati Indra, Hana Saraswati, dan juga Cutmeiriska dikabarkan tidak menyukai sosok seorang Reva yang diperankan oleh mantan kekasih dari Stefan William yaitu Natasha Wilona. Bahkan ada sebuah kabar ketiga wanita cantik itu sempat menjelek-jelekan Natasha Wilona. Sebab kenapa mereka melakukan hal tersebut kepada rekan kerjanya ini dikarenakan Sosreva sendiri itu dianak emaskan lalu memiliki banyak sekali fans. Cuma itu saja salah satu sahabat Rafa sendiri di sinetron anak jalanan yaitu Kati menuturkan kalau Natasha Wilona itu hatinya seperti iblis. Itulah yang menyebabkan Hana Saraswati tidak mau lagi sekamar dengan Natasha Wilona. Sedangkan seorang artis yang sudah dikenal dengan peranan antagonisnya yaitu Cutma May juga harus rela mengubah agenda demi syuting dikarenakan Natasha Wilona. Yang tidak kalah mengejutkannya lagi adalah ketika Kati Indera atau biasa dikenal dengan nama peran Meli menuturkan... sempat menjalin hubungan dengan sosok boy di anak jalanan yang diperankan oleh Stefan William sebelum pria ganteng ini menjalin hubungan dengan Selin evangelista melihat beberapa rekan di sinetron anak jalanan melakukan hal seperti itu untuk saat ini Natasha Wilona tidak memberikan sebuah tanggapan apapun tapi baru-baru ini di media sosial Instagram dari Natasha Wilona sendiri menggugah sebuah foto yang dibarengi dengan sebuah kata-kata motivasi yang ditulisnya. Natasha Wilona menuliskan kata-kata motivasinya dengan menggunakan bahas Inggris yang mengungkapkan bahwa dirinya agar menjadi yang lebih baik lagi. Do the best you can until you can know better when you can know better, do better, tulisnya, melihat idolanya mengunggah foto dan dibarengi dengan kalimat motivasi para fans dari Natasha Wilona ini memberikan semangat melalui kolom komentar. Dan berikut ini adalah komentar dari para netizen. Et amoy garis bawah melenoi, semangat kak, banyak support maka cantik, banyak fans sayang maka kak et Natasha Wilona 12, et tu di 96. will ke spirit bisa banget jeda cewek tegar, padahal umur masih kecil tapi dewasa beg, ngehadapin orang sekitar salut gue amal will et Natasha Wilona 12, et mi aprilia yus. makin ngefans sama Wilona. Good attitude at Garis Bawah Raja, Isabar kaet et Natasha Wilona 12, biarlah pembalasan itu menjadi hak Tuhan, biar mereka menghujat dan memfitnah kakak akan dibalas oleh Tuhan. GBUK SIG, FC Siharudin, Semangat Terus Wilona SIG.org Orgi Iriga akan pernah bisa di atas kita, Allah Maha Adil.bs wrong, Stefan William akui hubungan dengan Selin, Natasha Wilona berkomentar. Kabar kandasnya hubungan antara Natasha Wilona dengan seorang pria ganteng bernama Stefan William memang sempat ramai diperbincangkan oleh banyak sekali netizen. Terutama untuk para fans dari keduanya, apalagi semenjak ada sebuah sinetron yang di mana keduanya mendapatkan sebuah peran yang sangat mendukung. Pada sinetron tersebut keduanya itu pacaran. Dengan kemesraan yang mereka tunjukkan pada sinetron tersebut memang mengalihkan semua gosip soal kandasnya hubungan mereka di dunia nyata. Karena sebelumnya ada sebuah gosip kalau keduanya sempat putus, namun mereka sepertinya menampik dengan tambah mesranya di depan layar kaca. Namun, akhirnya Stefan William mengklarifikasi semua kabar kalau dirinya sudah putus dengan Natasha Wilona. Bahkan, dia juga mengumumkan bahwa dirinya sudah menjalin kasih dengan seorang janda cantik beranak satu bernama Celine Evangelista. Kabar tersebut memang membuat sebagian fans dari Stefan William merasa tercengang. Bagaimana tidak kebanyakan fansnya itu mendukung hubungan Stefan dengan Natasha. Namun sekarang ia sudah mengklarifikasi semuanya kalau hubungan dirinya dengan Natasha Wilona itu sudah kandas dari awal tahun 2016 lalu. Sekarang Natasha Wilona dikabarkan sedang dekat dengan seorang artis pendatang baru bernama Brian Brian, yang di mana keduanya juga membintangi sebuah sinetron berjudul Anak Jalanan. Tapi kabar kedekatan Natasha Wilona dengan Brian tersebut langsung ditampik oleh sang ibu dari Natasha sendiri. Mereka cuma berteman, dia pernah main di sinetron bersama, kata Teresia. Kamis 8 September 2016, bahkan kedekatan Natasha Wilona dengan Brian Brian ini ditanggapi positif oleh para fans dari pemeran Reva tersebut. Kebanyakan mereka sangat mendukung keduanya untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih dari sahabat, setuju daripada sama pria yang dulu itu. Muffon, kata akun fitrah di akun fanset Natasha Wilona Loveres, Mungkin memang lebih baik Wilona cari pengganti baru dibandingkan masih sama yang dulu, tulis akun Cica. Namun, tidak sedikit juga netizen yang menyangka kalau kedekatan keduanya merupakan sebuah settingan semata. Bakal cepet disorot nih nempel artis yang lagi sering disorot media dan sering dikomen di medsos, tulis akun Erna.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 Kebanyakan mereka sangat mendukung keduanya untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih dari sahabat, setuju daripada sama pria yang dulu itu. Move on, kata akun fitrah di akun fanset Natasha Wilona Loveras. Mungkin memang lebih baik Wilona cari pengganti baru, dibandingkan masih sama yang.